saat ini Selasa 16 Februari 2021 di kawasan Jalan Raya Serpong eh, sekarang ini oh, panen, panen lele, ya, panen, panen lele, dia ya, panen, panen, panen lele, panen lele. Jadi masyarakat di sekitar Serpong ini Jalan Raya Serpong tempatnya di Alam Sutera tidak jauh dari Indomaret, eh, masyarakat panen lele di pinggir jalan. Waduh. Kita lihat panen lelenya luar biasa banyak. Ini masyarakat semua mengambil. Nah, yang lebih lucu lagi di kejauhan itu tampak tukang pecel lele. Jadi tukang pecel lele tinggal goreng karena buahnya sekali. Ada ribuan lele hidup yang saat ini ada di Kawasan Jalan Raya Serpong. Ya, hari ini baru saja terjadi banjir lele di kawasan Jalan Raya Serpong, tidak jauh dari Bunderan Alam Sutra. Selasa 16 Februari 2021 tepat pukul 8